kalanya sesekali kita perlu menepi untuk sejenak menyepi, menemukan damai saat jauh dari keramaian. Pada video kali ini kita akan sedikit bercerita tentang perjalanan dari kota Jogja menuju Tawamangung, Jawa Tengah. Kami berangkat dari kota Jogja pada tanggal 5 Mei 2022. Di sini kami berangkat pada pukul 6 pagi. Kita beranggotakan ada 6 orang, Dengan saya sendiri Adrian Septa dan rekan saya Franky Juliansa, Roy Alponso, Erisa, Anggita dan juga Catherine. kami tempuh sekitar kurang lebih 4 jam Ya cukup melelahkan Tapi di setiap perjalanan kami nikmati Karena setiap perjalanan banyak sekali pemandangan yang indah Yang tidak pernah terlewatkan Sesekali juga kami mampir untuk sejenak berhenti dan beristirahat karena kelelahan Oke, jadi kami sudah sampai di uh, Kabupaten Magetan, di Jembatan depan yang ada di bawah Gunung Lau. Di sini ketinggian 1800 mdpl. Jadi rencana kami besok akan lanjut lagi untuk ke puncak launya. Ikuti terus videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jadi, terima kasih. Dan alhamdulillah pada pukul 10 lewat. Kita sudah sampai di Tawangmangu, Jawa Tengah. Dan langsung ke tempatnya Mbah Kakung. Di tempatnya Mbah Kakung sangat luar biasa dengan wansah Jawanya yang masih sangat terasa. Kita di sana disambut dengan gembira, dengan penuh sukacita. Dengan senyum yang sangat gembira dari Mbah Kakung. Disuguhkan makanan cukupkah minuman? ya sangat luar biasa oke, jadi kita istirahat dulu di sini di tempat nyambah kaki kita makan makan dulu di sini ya nanti kita lanjut lagi oke terima kasih Saat kita keluar rumah, kita langsung disuguhkan dengan pemandangan yang sangat luar biasa. Pemandangan yang indah dari Bukit Mongkreng tersendiri. Bah Kakung adalah sebutan dari orang Jawa yang berarti kakek. Kita baru pertama kali bertemu. Dan Bah Kakung orangnya sangat luar biasa dan ceria. Usianya bukan muda lagi. Dan dia masih kuat untuk mengajak kita jalan-jalan mengitari daerahnya dan melihat pemandangan yang sangat indah dan diajaknya langsung untuk melihat kebun stroberi punya anaknya bersendiri ya pengalaman yang sangat luar biasa dan mungkin tak akan pernah terlupakan dari kita Pada malam harinya, kita duduk, duduk santai sambil menikmati udara yang dingin di daerah Tomangu ini. Ya, sambil menghidupkan bara api yang ada di dalam tungku, itu adalah kebiasaan orang sini biar bisa menghangatkan seluruh tubuh. Oke okay bro, jadi nanti Insya Allah kami akan bermalam di sini satu malam. Insya Allah besok pagi Setiap jam enam pagi kami akan mulai memuncak di Gunung Lawu. Tantikan saja, kelanjutan. Video.